Luka Modric belum akan pensiun usai Piala Dunia Qatar Luka Modric disebut-sebut akan terlibat di Euro 2024 saat usianya sudah 38 tahun. Piala Dunia Qatar bahkan tak akan menjadi turnamen besar terakhir dalam karir sepak bolanya. Luka Modric bahkan akan terus mainkan sepak bola internasional setidaknya sampai Euro 2024, demikian ungkap sang pelatih. Bintang asal Kroasia itu yang penampilannya terus bersinar di usia 37 tahun bersama Real Madrid agar menjadi bintang untuk negaranya di Piala Dunia Qatar yang akan digelar mulai akhir bulan November. Namun pelatih Kroasia, Zlatko Dalik menepis anggapan bahwa Modric akan pensiun setelah turnamen bulan depan. Saya yakin dia akan bertahan di tim ini dan Piala Dunia ini tak akan menjadi turnamen utama terakhirnya, tanda sebalik. Luka tampilkan permainan sepak bola yang luar biasa dan dia bisa terus bermain seperti itu, tambah jalik seperti dilansir sport Euro 2024 sendiri akan digelar di Jerman dan akan menjadi ajang kembalinya turnamen musim panas setelah anomali Piala Dunia Qatar. Modric pernah memenangkan Belong Dior setelah dia membantu Kroasia melaju ke final Piala Dunia 2018. Modric tak tunjukkan tanda-tanda alami kemunduran di atas lapangan pada musim ini, meskipun usianya sudah tak muda lagi. Ia sudah mainkan 14 pertandingan untuk Los Blancos sejauh ini. Saat Euro 2024 digelar nanti, Modric pun sudah akan berusia 38 tahun. Carvajal sepakat Real Madrid tidak bermain cukup baik lawan Girona. Dalam pertandingan di Santiago Bernabeu, Real Madrid sempat unggul lewat gol Vinicius JR. Namun, tim tamu mampu menyamakan kedudukan lewat penalti Christian Stoani. Kami tidak dapat meraih kemenangan lagi hari ini, tetapi kami masih berada di puncak dan setiap tim ingin berada di posisi kami. Kami tidak melakukan baik cukup untuk memenangkan pertandingan. Mereka memiliki beberapa peluang di mana mereka gagal mencetak gol. Kami berjuang di babak pertama tetapi kami lebih cair di babak kedua, kata Carvajal. Momen kunci adalah penyelamatan luar biasa yang dilakukan kiper mereka dari tembakan Marco, yang akan membuat skor menjadi 2-0 dan cukup menutupnya. Kemudian, momen dari servis dengan semua keributan telah menyelidikan kami, dan kami tidak berhasil melakukannya. Untuk mencetak gol pada akhirnya, sekarang ini tentang fokus pada final hari Rabu karena kami ingin finish di puncak grup, tambahnya. Sementara itu, Carvajal juga berbicara soal performa wasit. Namun, pemain belakang asal Spanyol itu memilih untuk tidak mengkritik wasit lebih banyak. Wasit melihatnya sebagai handball dan penalti. Kami akan tetap melanjutkan. Kami tidak akan memikirkannya lagi. Itu diberikan dan kami tidak berhasil memenangkan pertandingan. Kami harus mencoba dan memperbaiki kesalahan yang kami buat hari ini dan melanjutkannya. Jude Bellingham pilih Real Madrid. Bellingham sekarang masih terikat kontrak dengan Dortmund sampai tahun 2025. Akan tetapi, ia sering disebut bakal cabut dari klub Bundesliga tersebut pada Januari 2023 nanti, atau jika tidak pada musim panas mendatang. Bahkan sebelumnya, santer beredar kabar Bellingham bakal cabut pada musim panas 2022 lalu. Namun, Dortmund masih enggan melepas Bellingham sebab mereka tak mau kehilangan dua pemain bintangnya sekaligus setelah melepas Erling Haaland ke Manchester City pada musim panas 2022 kemarin. Jude Bellingham kemudian ditanya komentarnya soal ketertarikan Real Madrid, Manchester United hingga Liverpool itu. Namun, ia malas membahasnya. Bellingham mengatakan ia tak pernah memikirkan soal gosip-gosip tersebut. Ia menegaskan hanya memikirkan performanya bersama Borussia Dortmund. Sejujurnya saya nggak mikirin yang begituan, rumor transfer. Anda, media akan marah kepada saya karena Anda tidak akan mendapatkan berita utama, tetapi saya hanya fokus pada pertandingan berikutnya dengan Borussia Dortmund. Serunya via Metro. Sebelumnya ada kabar buruk bagi Liverpool dan Manchester United. Pasalnya Jude Bellingham dikabarkan ogah balik ke Premier League. Bellingham dikabarkan sudah menentukan klub mana yang akan ia tuju setelah cabut dari Borussia Dortmund. Ia ingin membela Real Madrid. Kabarnya Bellingham ingin jadi bagian dari era baru lini tengah Real Madrid. Di sana ia nanti bisa bermain bareng gelandang muda lainnya seperti Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga. Real Madrid puasa belanja pemain di bursa transfer musim dingin. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengatakan timnya tidak akan belanja pemain di bursa transfer musim dingin atau pada Januari 2023. Ancelotti menegaskan bahwa Los Blancos akan bertahan dengan komposisi pemain saat ini sampai akhir musim. Untung diketahui, pada bursa transfer musim panas kemarin, Real Madrid memang tidak terlalu aktif di bursa transfer. Los Blancos hanya mendatangkan dua pemain anyar saja, yaitu Antonio Rudiger dan Aurelian Chouameni. Mengingat bursa transfer musim dingin akan dibuka pada Januari 2023 mendatang, tentunya masing-masing tim sudah memiliki pemain incarannya. Tak terkecuali Real Madrid juga pastinya memiliki pemain incaran. Apalagi belakang ini bomber mereka yaitu Karim Benzema sedang mengalami cedera. Jadi, bukan tidak mungkin kalau Los Blancos akan mencari opsi pemain sebagai pelapis Benzema. Akan tetapi, Ancelotti menegaskan kalau Real Madrid sama sekali tidak akan mendatangkan pemain di bursa transfer musim dingin. Pelatih asal Italia itu mengungkapkan tidak akan melakukan perombakan skuadnya hingga akhir musim. "Kami tidak tertarik dengan pasar transfer musim dingin," ujar Ancelotti. "Squat ini adalah squad yang akan kami miliki hingga akhir musim, itu tidak akan berubah." Lanjutnya, keinginan Ancelotti untuk tidak mendatangkan pemain memang tidak salah. Karena jika menilik performa Real Madrid di musim ini, mereka memang tampil sangat perkasa, baik itu di Liga Champions maupun Liga Spanyol 2022-2023.